hari menyapa dengan indah Ku tersenyum melihat kau masih lelah Sudah dengan berbagai cara Agar tak terlewatkan hari yang indah Banyak hal yang telah kita lewatkan cinta arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat mengerti makna cinta mana cinta yang abadi dan Sudah dengan berbagai cara Agar tak terlewatkan hari yang indah Banyak hal yang telah kita lewati sesungguhnya tunggu di setiap saat dan mengerti makna cinta makna cinta yang abadi Tadi dipertemukan oleh cinta Kita tak saling ingkar janji Kita saling melengkapi Hingga Tuhan nanti oh, oh, oh. Denganmu Ku mengerti hati cinta Arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat Dan mengerti makna cinta, makna cinta yang abadi yang ku jaga cinta cinta